oke okay guys, bertemu lagi dengan saya channel Pelaut Indonesia jangan lupa kalian subscribe dulu dan tekan tombol like nya dukung channel ini agar lebih maju, oke okay guys gak perlu lama-lama, langsung saja kita saksikan resepnya meluncur 150 gram tepung terigu vermipan dan baking powder Ada telur guys ya terus kita juga gunakan misis coklat buat nanti ya guys ini ada mentega kita nanti gunakan satu sendok makan aja dan ini ada garam ajaib ya kan garamnya tinggal sedikit guys ya. belum bisa beli karena masih di tengah laut ada gula adalah susu ini susu guys buat penyempurna rasa oke guys langsung aja kita mulai langsung kita ambil telurnya pecahkan tuh tuh tuang oke guys langsung langsung kita kocok sampai oh sampai apa ini ya pokoknya kita kocok aja guys kocok langsung masukin Fermipan nya guys ini ragi instan nah saya kemarin beli tuh yang mereknya itu Fermipan langsung kocok lagi langsung masukkan guys lepukkan saja langsung kita aduk lagi, kocok Setelah itu masukin segelas susu, susu saya, susu mbak Darmi, kocok lagi guys. Langsung kocok terus, karena kita nggak pakai mixer jadi harus kita gunakan gerakan bayangan. Oke, okay, kayak ini cukup langsung habis ini kita tutup dan diamkan selama 15 menit Oke okay guys ini sudah 15 menit kita buka nah, maka raginya itu akan mengumpul seperti ini guys jadi telur sama ragi sama susu itu akan jadi umpluk apa namanya berbuih seperti ini nah, langsung kita masukkan nah, langsung kita masukkan ini tepung terigu kita kocok peran-peran aduk nah, dengan kecepatan bayangan Terus sampai radiator campur ya guys karena kita enggak pakai mixer ya, jadi harus cepat ya madunya biar kita juga menirukan mixer itu kalau madu cepat sekali terus terus kita aduk terus lalu kita lepokkan apa masukkan tepung mentega ini guys kita aduk lagi sampai menteganya hancur ya cepat guys ya Nah, ini kalau udah terjamur semua langsung kita masukkan baking nya Ini buat nanti biar ngembang guys dan empuk. Oke okay, kita aduk lagi cukup. Kita tutup dan diamkan selama 45 menit guys. Nah ini guys tonanimis mumpul. Apa namanya sudah berkembang guys? sudah apa? mengembang jadi langsung kita tambahkan garam ajaibnya guys, ini garam ini dikasih di akhir, biar apa guys biar menyeimbangkan rasanya guys si dae soaleraan utung kali ya ini sedikit aja guys buat penyempurna aja, penyeimbang rasa jadi garam itu setiap masakan harus dikasih walaupun sedikit guys, karena garam lah yang menyeimbangkan rasanya itu guys Oke okay, cukup, lalu kita aduk sebentar guys, susu kita aduk sebentar. Setelah itu langsung kita siap buat di apa di dipanggang, di open, di open dengan cara manual. Oke okay lah cukup udah cair begini ya. Kelihatan kan ngembangnya ini? Ini pasti mantap guys. Oke okay, langsung kita panaskan kompornya. Eh panaskan apa teflonnya ini kasih mentega guys yang pakai kuas ajaib nah sek sek sek sek terus kita kasih kuas menteganya biar aku guys? biar biar kosong dan bisa diangkat dengan telpon Oke, guys langsung kita masukin adanya guys satu sendok-sendok aja guys oke pelan-pelan satu sendok-sendok satu guys karena ini nanti bakal ngobrol guys bentuk-bentuk ini jajanan saya ini bikinnya cuma modal 10.000 ribu guys tapi bisa dimakan buat orang satu kapal Oke kita kasih atasnya tuh ini meses, jadi kita cek guys kalau banyak nanti ini rugi sedikit-sedikit oke nah sudah ya. okay. semua langsung setelah ini kita tutup tunggu beberapa menit nah, kita buka dengan tenaga dalam salurkan kalau kita buka nah guys yes. wes, mantap wies. ini jajanan modal murah tapi mantap Kan, kelihatan kan mentul mentulnya guys, guys enak guys ayo mau ngoding jibet ketiengan lagi guys eh, lagi neng laut terus gak kesibukan sibuk kan yo cara nih menghilangkan jenuh itu dengan masak masak ini guys Oppo oh ID dimasak ya nuhun bahan nih apa aja pasti saya masak nih guys kalau ada bahannya sampai guys Oke okay. pelan-pelan ya ini kalau mau dijual di depan SD juga masih laku guys lima ratusan atau seribuan juga ya, sudah laris ini pasti kalau anak-anak dibawa lagi makannya masih hangat begini jamin laris guys Oke okay, Mas buat sampean uh, kawan-kawan semua tolong subscribe ya, subscribe lah. Nah, channel aku ini gratis ya. ya bro bantu bantu saya biar channelnya berkembang, oke? Okay? <SILENCIO> oke kita kita ya, ya kita cepetin biar keraginan kalian juga nggak bosan. langsung so, ini kerja cepat guys langsung tutup dek langsung jadi iya yeah. ini kita yang kedua guys mulai sekarang saya tambahin misi warna warni biar cantik guys oke okay. ini yang kedua kita ambil pelan pelan waduh guys malah lorot ya sudah jadi guys satu, oke okay. nah, udah guys inilah kue cupit dengan modal cuma 10.000 guys mantap guys buat kalian yang pengen-pengen cemilan, nah inilah ide yang paling cocok buat musim dimakan pas pasilian hujan lagi hangat memantap guys.